Woi, let's go, langsung jus ya, nyetir mobil balap, biar besok jadi pembalap beneran yang keren abis. Ayo bro, gaspol jangan mau kalah dengan sampingmu, gas lagi, pancal, pancal, pancal terus.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 Pancal, pancal terus. Gas lagi. Pancal, pancal, pancal terus. Ayo gas lagi. Hampir sampai bro.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 dikit lagi dikit lagi bro go akhirnya sampai finish dengan selamat